Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Di video kali, kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih Sebagai ibu rumah tangga Seperti biasa ya Ibu-ibu mah nggak jauh dari beberes rumah Di video kali ini Aku hanya mau berbagi kegiatan aku nih Kegiatan berbersih kulkas aku, berbersih lemari es gitu. Ini tuh kulkasnya udah super berantakan ya, kotor banget. Udah hampir sebulan aku nggak bersihin, paling cuma lap-lap aja. Dan banyak sekali yang berkerak. Dan aku tuh mau sekalian mau ngelepasin si tempelan-tempelan yang ada di depan yang dia ada yang ada di luar depan kulkas aku yang pada nempel-nempel dan ini adalah bahan-bahan yang mau aku bikin ya bikin racikan gitu untuk menghilangkan si bekas tempelan-tempelan di kulkas aku ini bahan-bahannya ada air panas ada cuka dan ini ada soda kue dan sunlight tadi ya udah aku tuangin ya air panas ditambahin air dingin sedikit biar agak hangat-hangat aja ya teman-teman lalu aku masukin si cuka sama soda kue lanjut aku kasih sunlight sedikit lalu aduk-aduk ini tuh ramuan aku dapet ilmu dari youtube juga ya teman-teman ini tuh katanya bagus banget dan aku mau nyobain gitu aku mau praktekin dan tadi udah aku bersihin ya kulkasnya udah aku keluarin sih barang-barang eh, yang ada di dalamnya sekalian udah aku buangin makanan yang udah agak basi gitu aku tuh kadang suka lupa ya ngebuanginnya nah ini lanjut aku langsung aja ya si ramuannya aku uh, apa ya aku sikat-sikatin ke bekas tempelan yang tadi udah aku kelupasin dan ini tuh bagus kan ya teman-teman ini adalah tempelan bekas double tip ya anakku kemarin tuh suka iseng gitu nempel-nempelin dan itu udah pudar ya teman-teman sama ramuan ini lihat ya teman-teman sangat uh, manjur sekali tapi untuk uh, yang tempelan yang bekas um, dari kertasnya belum gitu ya teman-teman aku diamkan dulu aja biar agak uh, apa ya biar uh, nempel gitu, biar tembus dulu gitu si airnya. Lanjut ke bagian dalam aku sikat-sikatin si yang berkerak-kerak ininya. Aku diamkan dulu sebentar ya teman-teman supaya yang mengerak-ngeraknya itu uh, apa ya kata orang Sunda mah bekah gitu lanjut ini ke pinggiran-pinggiran kulkas juga ya sangat banyak sekali bekas-bekas uh, uh, apa ya ini yang menempel gitu ini tuh bagian yang paling susah sih menurut aku susah hilang gitu dan ini lanjut ke sela selanya ya teman-teman di sini juga sangat uh, banyak yang hitam-hitam banget Aku sikat-sikatin sampai ke sela selanya lanjut ini yang uh, bekas botol-botol gitu di sini tuh kadang kotor banget ya. Suka banyak debu debunya. Lanjut ke atasnya ya teman-teman. Aku sih uh, sikat-sikatin gini oh ya teman-teman aku tuh belum sapa-sapa teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya oh ya teman-teman aku tuh nggak cabut ya kulkasnya enggak dicabut dulu karena aku mau ngerjakannya mau sebentar aja gitu ini tuh udah di kecilin ke ukuran op gitu dan kebetulan si kulkas aku tuh aku jarang bikin es batu jadi nggak terlalu banyak si kembang esnya oke okay, ini lanjut ke pinggiran yang di depannya ya teman-teman di sini juga sering banget uh, banyak sekali debu-debu gitu ber yang nempel-nempel dan ini juga yang di atasnya ya teman-teman apalagi di sebelah sini ya teman-teman ini bagian atas tuh pasti sering banget debunya masuk ke sela-sela ini dan ini aku lanjut mau lap lapin aja ya teman-teman sama kain basah gitu biar mudah di uh, ambilin gitu ya si uh, kotoran-kotorannya ini tuh kotorannya tadi berkerak banget ya teman-teman dan sekarang sama, uh, gampang banget ya pas dilapnya tinggal lap-lapin gitu udah pada keangkat gitu nah, ya teman-teman apakah teman-teman semua kulkasnya udah dibersihin belum ayo bersihin dong kulkasnya agar kulkasnya bersih, nyaman dan seperti baru ya oh ya ini tuh kulkasnya udah berumur ha hampir 6 tahunan gitu ya teman-teman tapi alhamdulillah kulkasnya masih eh uh, Paya oh masih ah, bagus gitu. Oh, dan ini lanjut aku lap-lapin di bagian freezernya. Dan itu tuh anakku anteng banget ya dia. Lagi uh, makan es krim yang dia punya kemarin tuh agak cair gitu, tapi dia makanin aja. Alhamdulillah lagi anteng ya teman-teman Jadi aku bisa uh, Leluasa pas bersihin kulkas Walaupun kadang gangguin gitu ya teman-teman Tapi gak apa-apa ya Resiko punya anak uh, balita Dan ini tadi udah aku lapin sama kanebo ya Biar cepat kering gitu Nah Alhamdulillah ya Tadi tempelannya udah pada hilang ya teman-teman Aku gak sempet videoin ya karena aku bekerja keras banget ya tadi pas uh, ngilangin si tempelannya agak sulit sih teman-teman pas ngilangin yang tempelan dari kertas itu tapi aku udah berusaha dan alhamdulillah bersih gitu dan ini alhamdulillah udah beres uh, masya Allah cantik banget ya kayak baru lagi deh kulkas aku ini aku juga udah cuciin ya si tupper glassnya tadi cuma nggak aku record ya teman-teman biar durasinya nggak panjang gitu takutnya teman-teman pada bosen gitu oh ya teman-teman aku ucapkan terima kasih banyak yang telah nonton video aku yang telah nge-like yang suka komen yang dan juga yang suka nonton video aku tapi tidak komen juga terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini aku lanjut masukin si makanan-makanan yang tadi ya teman-teman yang masih bagus aku masukin aja ya teman-teman masukin lagi maksudnya kalau makanan yang udah agak basi udah aku buangin gitu ya teman-teman malum ya aku kadang kelupaan gitu ada banyak makanan tersisa Oke dan ini semuanya udah beres aku masukin ya teman-teman ini sudah bagus banget ya Rapih gitu dan bersih dan ini selah selahnya udah bersih banget ya teman-teman tapi nggak sebersih bersih pas waktu beli gitu. Oke sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Assalamualaikum.